아기를 여워 와서라 아기를 seraya 와서라 Oh, di bawah Oh Lagi dong, lagi dong Ceriku okay. yang Membesona hatiku <tuk> emang, Jangan belum nikah, ah ya, ya, ya, ya. Kalau emang selfie Apa yang aku mau, pasti ada Mantra Cering! Iya, iya, iya, iya, Bapak, pas pilar gitu Aku! Ya. Enggak, karena aku tuh kak Saif itu udah... Gak harus suka lah. Iya. Ini, makasih ya. Makasih kakak. Semuanya. Oh, go, oh. Enggak apa-apa. kan untuk calon. Ay, Calonnya, oke. Iya. Oke, okay. yeah. okay, eh. Ini proses eh uh, Cuman sampai ini single kalau uh, lagu kembali. Ah, tuh. Bismillah. Ya. Kalau emang... Jangan belum nikah, ah. Ya, ya, ya, ya. Kalau emang selfie... Ya? Gak Gak tahu ya <laughs> Mau pasti ada lebih <laughs> Bang